Nah buat lo semua yang pengen tahu lagi tentang lagu yang diciptakan oleh Yobi, lo tonton, ini Aku suka banget, <laughs> aku sudah kemarin pas didengerin, aku tuh dengerin beberapa kali, aku tuh merasa bahwa gila, gue keren banget <laughs> Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy. Oke, okay, guys, gue akan reaksikan lagi tentang obi. Oke, okay, ah, uh, gue masih akan lagi untuk bicarakan lagi ya share berbagi lagi tentang informasi tentang obi. tentang sekitaran POV tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh mereka, gitu. Oh, dari berbagai sumber yang kita dapatkan nanti ya. Jadi lu pasti bisa tahu lah, oh, ini dapat sumber dari ini, dari ini, biasanya rame di komen gue. Bang ini udah lewat, It's okay nggak masalah. Karena gue itu sisi sini berbagi, ya berbagi untuk kekuatan yang belum tahu. Paham ya? Ribet kenapa sih nggak digunain buat hal yang lebih gitu. Oke, jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya launching-nya biar kita mau kita lanjut lagi ya pada sebelum itu. Dikul kan sebelumnya kan sudah nonton yang ini. Nah, buat lu semua yang pengen tahu lagi tentang lagu yang diciptakan oleh Yobi lu tonton ini. How did the song come about? Oh, gila lagu yang gitu ini tamu. nih Aduh God ya yeah. God allow please Enggak. appreciate <laughs> huh? Awalnya kita udah awal, uh, tau lirik dulu Terus diiringi sama si Marsha pake gitar bolong Kayak oh. gini Nah waktu itu Udah deh Kita mulai ransom di studio Di Hajar bertiga Nyari-nyari Jadi gitu. Gini guys, jadi sebelumnya kan gue sudah menyaksikan untuk God Allow Me Please To Play Music Ya lo sudah tonton ya gitu loh. Memang itu, jadi mereka ngasih tahu di belanya awalnya keciptaan itu sendiri adalah Awal dari mereka itu kesal Mereka itu kesal dengan cemo'oh yang ada gitu loh Akhirnya curhatlah ke tapi Abah langsung ngasih tahu di belanya gitu loh Masih punya Tuhan kan? Nah gitu loh kan ditanyakan Jika kamu punya Tuhan, maka curhatlah kamu dijanjikan dijadikan itu musik Jadilah God Allow Me Please To Play Music Gitu loh ya kan, tapi keren. Ya mereka langsung eksekusi secara bertiga. Loh. Oke, lanjut deh. Pas awalnya itu kita sempet apa ya? Sempet gak setiap itu sama lagu Sigit Lo. Karena uh, banyak yang dipotong-potong. Oh, aku merasa hancur dan aku pernah uh, nyampe ke titik. Benci sama om Sigit sih. Oh, kenapa? Dipas? Dipas. Masuk rekaman kedua ini, di single kedua Pas drumnya banyak diubah Aku tuh kayak sampai nangis kan, aku sampai titik nangis tuh baik banget kan Pas makin kesini Om Stephen ngejelasin bahwa ya main musik tuh harus belajar gini Jadi, Kamu tuh biar bisa ngisi porsi lagu tuh yang bener gitu ya Itu banget maininnya uh, Yang lain kan aku mainnya uh, posisi tangannya kayak gini biasa gitulah Terus ada yang slab-slabnya Nah pas di bagian itu di bagian agak itu uh, posisi mainnya juga aku diubah harus pakai jempol aku kan nggak bisa main jempol <SILENCENCIO> jadi susah tapi sebenarnya itu sih yang paling enak <SILENCIO> guys ya jadi bener ya walaupun mereka itu cewek rock and roll ya kan mereka itu cewek tetap loh, punya karakter cewek loh ini ponik kelihatan banget sih <SILENCIO> ya jadi itu cewek ya mereka itu bisa rock and roll. Uh, eh tapi gue jadi salah tuh kan gara-gara poni kan jadi walaupun mereka itu cewek rock and roll tapi mereka itu tetap adalah cewek ah, gila gara-gara tadi gue ceritain eh mereka itu tetap cewek Siti yang lumayan gila <guluh> ya, kan bisa nangis loh punya titik-titik nangis dan punya rasa keluh marsa yang punya kesal dengan cemooh oh ya kan akhirnya curhat nggak bisa kemana-mana dijadikanlah musik Si Widih pun juga punya kelemahan juga ternyata di belakang gitu main basis yang biasanya slack dari gitu kan dibetot-betot kayak kayak gitu loh ya kan di sekarang sebagai jempol untuk di reggae atau ska yang kita bilang dulu iya memang kalau di ska ada minyak iya mereka itu adalah cewek jadi di musik mereka garang gitu kan tapi ketika kita bertemu mereka mereka like, hey, itu cewek iyalah <laughs> oke kan ya paham ya lanjut Are you happy with the result? Oke, okay, apakah the, kalian happy dengan... Aku kasih ngomongin sini dengan renang ternyata makanya enak Aku suka banget! <laughs> aku sudah rasa kemarin pasti dengerin. Aku tuh dengerin beberapa kali Aku tuh merasa bahwa Gila! Gue keren banget! Ih, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gak apa-apa! <laughs> gak apa-apa! Iya, -apa. <laughs> gak apa-apa aku -apa. <laughs> apa -apa. Pali apa -apa. paling susah juga itu Yang Ray gave his truth. <laughs> aku dengerin beberapa kali dan aku tuh sedih banget di part yang uh, chorus terakhir yang ada kedua suara itu favorit aku banget sih sedih sih aku mau gak tau sedih banget penyanyi dan makin kesini aku mikir bahwa oh ternyata yang diomongin om stephen bener juga nih malu juga kemarin aku sempat nangis sempat marah-marah seluruh isi lagu itu tersampaikan di lagu itu oh ini dia nih dia Jadi ini, ya ini dia lagunya nih, jadi Mungkin kita udah pernah sering-sering banget diri banyak untuk ngeliat mereka di versi Kalau salah sini gue liat ada dua versi Ya kan, yang satu masih versi ada tulisan lah Got music Akhirnya mereka mengeluarkan album yang video clipnya langsung Ada mereka ini kan Nah, ini lagulah di belanja katanya yang dibilang sudah banyak Ya memang, kalau misalnya nama menciptakan kualitas yang terbaik Pasti akan ada potongan atau edit-edit Nah, benar kan, tadi kan kata si Widi, ah, banyak banget potongan Dan anehnya, anehnya lucunya begitu kan Lagu ini kesel di gitu loh Karena banyak banget ya Ditanya yang diganggu di, di, gugat lah Ditanya dengan dengan om-stepon itu sendiri Padahal ditanya ke kualitas baik gitu kan Tambah lagi di banyak harus main jempol Kesel juga sebenarnya gitu Tapi ternyata si widi malah lebih suka di regengnya Nah si ini juga lebih kelihatan Mungkin lebih kelihatan kilo Ini ganas keren keren sebenarnya sih Oh. Keren ya, ya ini, ini, ini. Oke oke ya, kita kasih portal menarik untuk ini ya. Good band Voice of Baceprot ini rilis untuk single yang berjudul God Allow Me list To Play Music Kritik dan stigma datang silih berganti dari segala arah Dan hampir membuat mereka ingin menyerah dalam dunia musik pada tahun 2016 Semakin kami mencoba menghindari kritik, menjauhkan diri dan itu menjadi lebih kecil Itu memprovokasi kami untuk melawan bahkan lebih belak-belakan Cepalis sekaligus gitaris B.O.B. Firda Masakuri Bersama mantan guru sekaligus manajer VOB yang saat ini sekarang, Erza Satya alias Abah, mereka langsung pun memulai menulis lirik. Rangka lagu dibangun secara bertahap berawal dari Jamie Session di studio Abah di kampung halaman mereka. Penyempurnaan lagu di Jakarta setelah personil dipersiapkan musiknya oleh mentor mereka yakni Stevie, I, Stevie Item, Andra and the Backbone, Alan musifa Handian Gurus, dan Gusti Andy. Diobi juga menerima banyak masukan tentang aransemen lagu dari produser Stefan Santoso yang memimpin single debut mereka. Vokal Khas Marcel menyanyikan Saya bukan penjahat, saya bukan musuh dan saya hanya ingin menyanyikan lagu untuk menunjukkan soul dengan nada yang sesuai dengan emosi di balik liriknya. Yeah. Sebenarnya kalau bisa dipikir-pikir itu masuk banget ke dalam gua Sampai bulu-bulu gue loh. Jadi God allow me please to play music Tuhan Ijinkan saya untuk bermain musik Jadi lu harus melihat Kok mereka menciptakan lagu ini kenapa lo lihat Hijab mereka Emang kenapa dengan hijab mereka Lihat mereka waktu itu lulusan mana MTS Ya gitu loh kita langsung mobil lagi nih MTS. Nah emang kenapa dengan MTS? Ya kan gitu loh. Memang mereka tinggal di mana? Ikan. ya notabene nya mungkin di perkampungan atau desa. Jadi kalau misalnya kita berpikir telah ah lagi untuk di anak MTS jilbab, ya enggak gitu loh. Ya enggak. Mereka harus apa? Kalau di sana, pasti rata-rata di Iya ya, udah ngaji, ya sudah masak ya yes, sudah sebenarnya untuk apa? ikutin pembelajaran dengan hal-hal yang berbau ya udah seperti itulah dibelanja yang berbau-bau dengan etika bener gak? gitu loh menjaga etika keluarga jangan main musik rock dong itu sebenarnya kalau yang dari uh, mungkin di banyak sounding yang mereka dapatkan mungkin kesalahan mereka akhirnya ini dia dibelanja gitu loh Keluarganya ya, kadang seperti itu juga. Tapi sekarang, sekarang keluarganya mendukung luar biasa. Tapi, tapi ini kan oke, okay, tibanya kan orang-orang terdekat dia. Mereka itu sendiri yang mencomoh mereka gitu loh. Akhirnya ya, diciptakan lagu ini keren, curhat loh. Mereka loh, bro. Sis, mereka tuh curhat langsung kepada Tuhan. Yes, supaya mereka lagi curhat doa loh, lagi berdoa loh. Dia kan dijolimin ya. hati hati ya ketika mereka sudah curhat hati-hati ya ketika ada orang-orang yang mungkin di banyak kita cemooh itu sendiri dia itu curhat kepada Tuhan hati-hati bisa ada kemungkinan dia maju ke depannya lebih dari anda jangan lupa subscribe nya dan kumainya loncengnya di kan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh